Terpesona, aku terpesona Memandang-memandang wajahmu yang manis Terpesona, aku terpesona Memandang-memandang wajahmu yang manis bagaikan putih arah bola matamu bagaikan kain sutra lesungnya-lesungnya pipimu cantiknya Kamu Semua yang ada Padamu Membuat aku Jari gelisah Sampai-sampai aku Terbangun dari Dari mimpiku Terpesona Aku ter terpesona memandang-memandang wajahmu yang manis terpesona aku terpesona memandang-memandang wajahmu yang manis bagaikan kain sutra lesungnya lesungnya pipimu cantiknya kamu eloknya kamu semua yang ada padamu membuat aku jari gelisah Sampai-sampai aku terbangun dari-dari mimpiku Terpesona Aku terpesona Memandang-memandang wajahmu Yang manis Terpesona Aku terpesona Memandang, memandang wajahmu yang manis